Apa hukumnya kotoran kucing? Atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci Baik, kami sampaikan Saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing Tidak menyebutkan kotorannya yang suci Bukan pipisnya, tapi air liurnya Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu, yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di at tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatada, Raja Allah Ta'ala Anku Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat tetap air itu digunakan oleh beliau.